You can warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Teka. mana kabar hari ini saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy. Ya seperti biasa saya cakapnya jangan lupa basuh tangan, cuci tangan dan selalu jaga kesehatan cuy. Oke, kali ini kita akan melanjutkan lagi untuk mereaksi sebuah permintaan teman-teman yang cukup banyak gitu ya. Nggak tahu tiba-tiba aja banyak di sini cuy ya. Yang mana kita akan mereaksi uh, suatu kompetisi lawak yang ada di Malaysia. Yang mana nama kompetisinya itu adalah Musikal Lawak Superstar cuy. Kita kesannya kayak terlambat gitu ya. Tapi apa-apa lah cuy ya. Di sini yang paling banyak requestannya itu datangnya dari kumpulan Ubi gitu ya. Ubi, Ubi. <laughs> Seperti biasa kalau lawak itu ada tiga personilnya cuy. Yang pertama itu Fat Bocce ya, yang pertama. Dan yang kedua adalah Sarif ya. Sarif tuh dari kumpulan Zero ya. Dan yang ketiga ini yang saya nggak tahu cuy. Yang mana namanya itu adalah Nami, Nami, Nami, Nami. Saya nggak pernah lihat memang ya, karena kalau soal-soal pelawak yang ada di Malaysia sudah cukup banyak juga yang saya tahu, cuy. Ya, jadi mohon maaf kalau saya nggak tahu yang namanya Nami ini, cuy. Dan kali ini saya akan mereaksi dua videonya langsung cuy ya Persembahan Ubi yang ke minggu pertama dengan minggu yang kedua cuy ya Tak jadi masalah cuy video ini memang lambat atau gimana Tak jadi masalah buat saya cuy Karena di sini saya ingin benar-benar mengabulkan permintaan korang gitu ya Karena ini salah satu permintaan yang cukup banyak gitu datangnya cuy Oke, okay, tanpa banyak cakap lagi cuy, kalau memang suka dengan video ini silahkan di like, di share ke sosial media yang kalian punya dan jangan lupa komentar di bawah cuy. Dan buat korang yang baru join jangan lupa di subscribe cuy. Oke, okay, dan langsung aja kita jump tengok videonya. Oke okay, cuy, sebelum kita lanjut ya, saya bagi tahu lagi ya, sekali lagi saya bagi tahu kalau ingin melihat original videonya banyak kok di Youtube cuy. Oh, orang bisa lihat uh, video originalnya juga di apa namanya astro gempa ya di channel uh, Astro gempa langsung di sini saya akan edit jadi gambarnya kurang menyenangkan gitu ya yang namanya reaksi saya benar-benar ingin memperlihatkan reaksi saya saja gitu ya Jadi kalau ingin melihat originalnya kurang bisa cari di YouTube cuy dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy tung. Okay. Islam agamaku, Melayu bangsaku. Wah, ini temanya kalau dilihat dari kostumnya ini kayaknya Mat Kilau. Keris yang menyilau. Aku dipanggil Mat Kilau. Hah? Apa tadi? Mad Sabu. Rapuh. Ini Mad jadi siapa Lima di sini? Samsul, oh dia jadi, <laughs> jadi pengarah ya, pengarah dari film Mat Kilau jadi ya. Samsul ya. salah saya tersasul. <laughs> Abang sudah keluar. Asyik. Uh. Eh, hey, uh, Mak Kilau yang pertama 80 juta aku buat kan? Aku bawa yang kedua ni sampai kat New York Apa pula Mak Sabu kau? Nama saya Muhammad Sabudin <laughs> Oh, ah. Mat Mat Sabu Sabudin. ya. Abang tahu nama kau uh. Tapi aku suruh kau jadi Mak Kilau kan uh. Wah, jauh beza ye ya, dengan Mak Kilau satu <laughs> Oh, uh. ceritanya ini Mak Kilau kedua, maksudnya di Ini ya, dibuat ke... Yang versi kedua je <laughs> <laughs> Jangan main-main okay, Bagi saya peluang sekali lagi uh? Oh, itu sana Betul? ya, Mak okay. Kilau dua Betul-betul Hai? Apa? Biasa pakai kamera besar, kenapa pakai telefon? Lepas aku dapat Oppo Reno 8 Pro ni kan. Dia Ish, ada video oh ultra beri silikon dengan video ultra 4K waktu malam gelap-gelap tetap mantap. Uh. <laughs> lagi satu kau tengok cantik kan? Cantik luar hodoh. Nah. <laughs> nah. <laughs> kau, <Luar> hodoh. nah. <laughs> kau, aku rasa kau betul lah. Okay. Bila kau tak bagi kan. Dia oh. kau jangan main-main. Nah, aku pening dengan banyak benda aku nak fikir. Aku serabut tau. Ah, kan? Oh, kan dengan nak tunang lagi tu. Siapa kan? nak tunang? Huh? Apa kau? Ah, ah, ah. Apa? Okay, okay apa tadi dengan nak tunang, kayaknya si isu si kayaknya ni cuy ya. Okey, okay. Nak tunang. Uh -huh. Okey, saya buat. Uh -huh. Action. Keris yang menyilau. Yeah, yeah, yeah. Aku dipanggil Mat Kilau. Asyik. Nah ini ni ni ni ni dia ni. Nami Nami. Hey Mat Kilau. Eh, he makilau oh. kau buat apa ambo Gila suaranya melayu banget dikit ulang-ulang ya Bodoh amat saya mau ulang sih Eh he oh. kau buat apa ambo <tuh> <tuh> Eh Britisch selamat <tuh> oh, datang saya kalau lelaki go apa bang kau ingat cerita ikan kaloi yang apa ha? Iken, ha? ikan apa saya orang Melayu ha? memang kau Melayu aku song jadi apa british kan oh jadi british kau okay. jadi british ah ya? okey okey okay. saya jadi british okey okey sekali lagi bang jangan main-main okey british eh uh. Kan? uh lain macam ni sekarang <laughs> Hei, betul-betul ya? Bagus suar saja ini. Apa nampak nampak nampak? Betul-betul, kan? Action! Hei, Ramnail. Apa kau sudah lupa? Apa yang terjadi sama kawan kau si Wahid? Aku dengan Wahid baik-baik saja. Kenapa? Dengan Wahid kau okey. Bagaimana dengan yang lain? Siapa? Apa sudah jadi sama Yasin? Hah Azli, saya feel apek. Lempet-lepet. Pakai. Dan dan. Takkan jadi. Sudah tak awek di sejuri ya. Apa lagi bang? Kenapa? Dah tuli dengan teruk Mak Kilau pula senario lagi apa pun kau. Ha, dia sebut Wahid tadi. Kawan dia ada lima. Dia ada Kilau, Awang, Wahid, Yasin, Usop yang kau sebut tadi Wahid Senario. Apa latilah. Selimang pula bang. Bang tadi lagi. Agak ini. Memelas ya. Abang bagi kolas ya? Okey okey. Abang pakai phone tu tak kisah habis bateri. Nami, nami. habis oh, kenapa? Oppo Reno Air dia ada 80W supervoq charge 11 minit pergi 50%. Aku tahu. Okey. Okay. Oh. Okey. Eh kita buat yang ah. free fighting eh. Betul betul ya? Eh? Betul betul lah. Kau kau, kau tak bagi jaw aku. Okey okay. eh. okey. Action. Okey. Yeah. Hey I'm love you. Oh. What are you doing here? No. Oh. Hmm. You can do some of us. Ansik. Hmm? You don't feel fear with the soldier of protection. You can do the name then I have to sound. The whole of Masghara, take an action with the highs of Pharaoh. Tidak, tidak, tidak, tidak. Abang, apun kalibak ke Pharaoh segalum Kelakar, kelakar, kelakar ni. Nami, nami. Kula lagi sih. Dia pandai banget berlakon ya. Dia kata sama foto. Yo done face view of the Salda Abrahah. You can do that. Memang dah habas kecau dah. Dia ubuk kau macam zara. Takkan tak bermuda Apa bang? Apa kau Firaun segala pula ni? Kekanaan jahat Firaun. Firaun memang jahat. Tapi Firaun tak pernah jajah tanah Melayu. Kalau aku sepak muka kau salah Firaun. Sekali bang. Oh, kau okay. betul-betul lah. Oh, betul -betul lah. Nah, aku betul -betul. aku nak jadi mat kilau tau. Okay, okay, okay. Nah, kau nak berlakon ke tak nak? Oh, nak nah, bang. Oh, nah, nah, bang sekali lagi. Last. last. <laughs> last. Okay, last. <laughs> Hei orang Melayu. Oh. Hmm? Kau nah. kena ingat bangsa kau akan selamanya berada di bawah tapak kaki British. Jangan hmm. kau cuba nak jatuhkan martabat hmm. Melayu. Keluar kau British layu yang antu huh? Selalu nak gado-gado every this perangai iblis berambus dari sini please wo oh, wo oh, wo oh, damai saja side jangan kemana punya tulis skrip panjang sampai bermuda bunuh Mak Gilau dengan British Abang, jangan nak macam-macam kita orang memang kawan baik Jangan nak jadi batu api eh hey, Aku pula batu api uh -huh. ha? Ini filem aku, kau boleh dah <laughs> hey, Kalau macam ni memang Alamak. Alamak. tak lah kau Kau dua orang tak Bang, bagi, tadi kami main-main je bang uh -huh. Kali ini betul-betul Ini semua sebab kau tak tahu pasal sejarah uh -huh. ha? Apa nak jadi ngabang bangsa kita? Kalau bukan kita yang angkat sejarah kita, kau ingat siapa nak angkat? Oh uh -huh. Betul, betul, betul Kau ingat orang luar nak pandang ke? An? Aku nak beritahu kau satu eh Apa pun yang kau buat Mana kau pergi Kau jangan lupa ni Agama kau Bangsa kau Negara kau Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, oh, ya, yeah. ya, yeah, ya yeah, yeah. Hei bangsa ku, Bangunlah semua Jangan biarkan Kita kembali Dijajah Jangan Bagus وصول dia juga. Sayang dibangga. penyanyi dia ni. Di mana Wahai bangsa tu jangan pernah kau uh. tunggu ingatlah ke kita rabi bersatu. Jangan dikurung silak-silak ya demi agama bangsa negara kita. Pak Hitler. Wahai bangsa musik okay. ketiga. Ternyata menarik juga ya dari kumpulan ubi ini cuy ya. Tertata gitu ya kayak kumpulan yang memang sudah lama gitu ya. Yang saya salut dari ini cuy, dari siapa namanya tadi? lupa Nami, Nami, Nami. Nami. Keren juga ya. Suaranya bagus, lakonannya bagus, gitu lawakannya bagus gitu ya. Oke, langsung aja kita ke video yang kedua cuy ya Yang minggu ke... Gak tahu ini minggu kedua ke... Atau persembahan yang kedua, saya gak tahu cuy Yang pastinya teman-teman mengirimkan video yang ini cuy Oke 3, 2, 1 Uh, lagu dari Sven Dia langgar, jangan dengan lagunya aku tengah ya, goyak kau, kau boleh bola-bola api kat sini <laughs> huh? takkan kau tidak perasan siapa yang langgar kau tak nampak amat benda belakang daripada langgar daripada belakang mana aku nak perasan uh, nombor plate plate rumah mak aku nombor plate nombor huh? no. plate aku tak perasan aku perasan motor besar handle tinggi macam chopper tu kan huh? Lepas tu aku Harley. nampak Harley. dia pakai jaket Harley. convoy yang banyak-banyak tu ada logo tu logo apa kau nampak <laughs> <laughs> Tangan kau tak perasan. Ya, ya, ya. Kenapa? Sumpah aku tak perasan. Sumpah aku tak cap. Aku tak ingat memang aku tak perasan dia. Aku tak perasan. Dahlah, jom kita pergi klinik. Jangan, kita merempit. Kalau pergi klinik, ke gari, kena tangkap. Sukar cikau lah. Eh, muka ni, Aku kalau kau tak faham. Assalamualaikum. Ya, ya, ya. Dia jadi apa lagi? Wih, wih, wih, wih. Ceritanya nak memotor, ya? Oi! Siapa ni? Hah? Siapa ni? Dia jadi siapa? Kau siapa? Oi! Satu Malaysia tahu kenal oh. dia sekarang. ni tengah viral tahu? Siapa? Inilah Stobek. Hey, eh, apa kau Stobek? Apalah kau? Stobek gamut. Siapa, bang? Sto-peh. Atik! Orang pek kau? Iyalah. Oh! Orang pek apa? Atik! Atik! Atik! Atik! Atik! Atik! Atik! Atik! Atik! Atik! Atik! Aku stop eh aku icon bermotor eh hey. aku bareng hey. istana hey. aku yang dipanggil stop eh aku stop asik oh. keren banget suaranya oh. ya <laughs> apa kita pula dengar hey, hey, hey. <laughs> Kenapa? Wah. Betul-betul enjoy <laughs> ya minggu ni. Wah. Ha? Heh. Kak. Klagar Nampak Kenapa si. eh. Apa Eh, saja, heh, lepak-lepak dekat dataran. Eh. Oi, oh, eh, tak di Pelawet. Eh, eh marilah. Oh. <laughs> abang buat apa kat sini? Eh, saja, heh, tadi abang nampak heh. Apa dia? Waktu kamu jatuh corner. Apa corner? Waktu jatuh corner. Corner. Ha. ha. Abang nampak yang langgar kamu heh. Nampak. Siapa eh. langgar dia? Nampak. Eh, nampak. Ni ni ni ni. ni. Dia nampak bukan dilanggar kau ni, uh. hmm. tepi. Siapa bang? Dia pakai motor besar, eh? Nah, hmm. nah, nah. Handle tinggi, kan? Nah, <laughs> <tuk>, chopper, chopper. Ah, ha, tekan jaket dia tu. Ada logo ni, eh? Ha, nah. yeah. sayap, sayap. Eh, bukan. Eh? Ramai -ramai. <laughs> <Ha>? <laughs> -ramai apa? Ramai-ramai. Ramai-ramai apa? Ramai-ramai orang ramai? Apa? Eh, Engkau ni memang tak diharap lah. Eh, bang. tapi itulah bang. Dia, kalau abang betul cakap ni, abang beritahu siapa bang, Abang dapat muka ni? Selalu abang perasan muka dia tu. Nah. Memang biasa tu lepak dataran tu. Ini, kalau abang kata confirm ni, tak kira apa jadi. Tersingkir pun tak apa. Tu, abang. Adik, ha. abang orang baru eh. <laughs> tak berani. Kenapa? Oh, oh, Kenapa? <laughs> bang, ha. satu Malaysia ni nak tanya. Termasuk saya, saya sampaikan lah. Eh? Macam mana boleh jadi ikon pemotoran? Oh, dia, abang ni jadi ikon ni ya. eh. <laughs> Sebab satu benda saja. Dia apa jadi dia dia, apa, dia? Dia apa di sini? <laughs> Lagi bang. <laughs> Wah! Kau tengok, kau tengok, kau tengok. Bang, dah bang, dah bang. Ah. <laughs> <laughs> <laughs> kau, ah, kau, ah, kau sampai menutup. Ah. Ah, <laughs> ah. Eh, takkan pasal itu saja ikon pemotoran? Takkan pasal itu saja? Eh, bukan pasal itu saja tahu. Mana ada ikon pemotoran buat ceramah dekat sekolah? Oh dia lah Ha dia yeah. lah Wah yeah. wow, abang yeah. Memang minat abang tu Eh tapi eh Ate? Abang tengok kamu berdua ni ha? Eh, Macam mudah terpengaruh ya eh? eh kenapa tak terpengaruh Abang ikon ha? Setiap malam kami tengok abang dekat tic -tac. Apa Tic-tac Tic-tac Tic-tac Tapi tic ni abang nak pesan lah Kenapa eh. Apa yang kamu tengok di media sosial tu Tak seindah realiti eh betul, Maksud betul. abang betul. Maksudnya Mana yang buruk Kamu jangan ikut yang baik Nah itu eh? dia oh. Abang, adik jangan berlumba, jangan tunjuk lagak Nanti kalau terjatuh, kelak akan merana. Itu sudah biasa. Abanglah idola. Abanglah idola. Formuloran Malaysia. Selama lamanya, abang memang bergaya bila di jalan raya, membuat kami semua bangga gila. Abang, siapa? Agarabi. Merah. Wah. Macam dia, macam jadi. Ieng kau tak? Tengok tengok je. suka. Gua suka dengan apa cara berlakon lawakan dari ini cie. Apa nami, nami nami Suaranya bagus gitu ya. Saya nggak tahu. Saya suka aja suaranya. Sarnya bagus kan dia penyanyi ni? Okey bang. Oh, yeah, yeah. Yang buruk kami takkan ikut. Kita letak ah. tepi. Ah. Yang baik apa kita boleh ikut bang. Uh, ah bang. tak ada. Apa tak ada? <laughs> tak ada apa? Tak ada apa boleh jadi ikon. Apa tak ada apa? Sabarlah. Sabar. Eh. maksudnya... Tak ada apa yang kamu nak kejar kalau masih lagi dalam dunia macam ni? Ya. ke? Apa pula tak berbaloi bang? Koyak-koyak busuk-busuk buka res sekali RM5,000 lah. Kadang-kadang dapat motel. Apa dah? Motel. Motel, motel. Apa nak cakap apa? Ha. Tapi RM5,000 tu ke dengan tangisan kekecewaan mak ayah kau yang keluar tu? Hah? Huh? Berbaloi. Dah. Sekarang ni kita buang yang kereh. Huh? Eh buat titik poin yang keruh. <laughs> oh. Ha, mau ikut abang. Kenapa? Gimana? Ambil lesen. Tak ada lesen. Tak boleh lesen ternyata. Geren geren. Bagus suaranya sih. Hey, hey, hey.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 Udah selesai, oke cuy. Itulah tadi persembahan dari ubi ya, ubi di minggu pertama dengan minggu. Eh, gak tau itu minggu kedua, kah? Atau gimana? Di sini gak ada tulisannya sih, cuy. Ya, di sini minggu pertama atau minggu kedua, tapi begini cuy. Eh, yang menarik dari lawakan ubi ini adalah si ini, cuy. Nami, nami ya, nami. Saya suka banget, apa namanya? Kayaknya memang dia tuh ciri khas uh, dari, eh, maksudnya lawakan ciri khas dari Nami itu adalah Arabian gitu ya. Arabian bahasa Arab dengan logat-logatnya, kalau dia nyanyi itu kan eh, melayu banget gitu ya. Ada unsur-unsur apa namanya, kayak kasidah tadi di Disambil suaranya yang bagus ya, suaranya yang bagus, lawakan dia, cara dia berlakon juga bagus gitu ya. Saya tiba-tiba aja jatuh cinta gitu ya dengan lawakan dia. Yang jadi pertanyaan buat saya, kok baru pertama kali saya lihat lawakan atau pelawak yang namanya Nami ini, cuy. Dia di mana aja gitu ya? Gak pernah saya lihat di TV gitu ya, gak pernah lihat di sosial media manapun. Atau memang saya yang jarang apa namanya melihat video-video dari Malaysia atau lawakan dari Malaysia, cuy. Tapi menurut saya ya, namanya pelawak di Malaysia itu hampir semuanya saya tahu gitu ya ya contoh dengan Fat, dengan peserta-peserta yang lainnya yang senior-senior gitu ya dari kumpulan eh, Zero dari kumpulan Boce eh, sepatu semuanya saya tahu gitu ya nah ini yang menarik gitu ya saya ingin banget melihat pelawak-pelawak uh, baru yang ada di Malaysia gitu cuy ya Jangan itu-itu uh, aja, kasian banget ya Yang senior-senior itu harus berkompetisi lagi uh, Melawan ini lagi, itu lagi, itu lagi Dan setiap tahunnya itu lagi gitu ya Yang harusnya senior itu sudah sudah dibuatkan film lah Sudah dibuatkan acara apa tersendiri Contoh kayak sepatu reunion kan Dia itu sendiri, lawakan yang sudah senior dibuatkan Program sendiri gitu ya, tapi nggak tahu lah, cuy. Ya, sistem di Malaysia seperti apa tentang pelawak gitu ya yang harusnya dihargai sih, kalau menurut saya, cuy. Ya, intinya persembahan dari UBI ini keren banget sih, menurut saya. Ya, jadi warna baru buat apa namanya pelawak di Malaysia, cuy. Dengan hadirnya Nami, nggak tahu menurut kalian seperti apa, tapi menurut saya pribadi, ya, Nami ini adalah warna baru lawakan selain dari siapa namanya. Uh, yang kemarin itu Daniel ya. Selain dari Daniel yang pintar bernyanyi, pintar berlakon, pintar berlawak meniru siapapun. Ini Nami ini uh, salah satu menurut saya yang punya ciri khas, punya ciri khas dan lakonannya bagus, lawakannya bagus gitu sih ya. Jadi menurut korang pendapat korang seperti apa? Korang, korang bisa komentar di bawah. Dan saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy, Thank you next, thank you next dan thank you next. Bye.